WhatsApp, Bob. Balik lagi di channel gue, ramah papsi. Jadi di sini teman-teman kita, alhamdulillah dapat sponsor sedikit. E, bukan duit gue ya, bukan duit pribadi gue, bukan. Jadi di sini kita dapat sponsor dan kita udah siapin juga beberapa amplop, beberapa amplop nih. E, ada sekitar, pokoknya abelah. Jadi kita bakalan bagi-bagin rezeki ini buat e, buat orang yang bener-bener membutuhkan ya, bro ya. Buat orang-orang yang bener-bener butuh ini duit gitu.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 harga esnya berapa mbak berapa tiga ribu aku punya uang seribu boleh nggak ya, belum makan juga boleh ya Ya, apa, -apa Udah, usah. Boleh, <tabih> ya, Gak apa -apa. Ini apa nih, mbak? Ya. Reduk apa, ya. duduk ya. Pak, kalau Subang masih jauh tah? Subang masih jauh ya? Jauh. Lah. Hah? Masih jauh ya Subang ya? Hmm. Kalau naik mobilnya dari mana, Mbak? Hmm. Ah. naik mobilnya dari mana? Sini bisa langsung lurus ke kiri lurus ke raya. Stress. Anan. Oh. Pusah. Pusah. Ongkosnya berapa kira-kira ke Subang? Cepet ribuan. Ya aku dari pagi ngamen di baru dapat <laughs> Mbak, kira-kira aku boleh minta uang lima ribu Belum makan. Hmm? Boleh minta uang 5000 enggak? Emang Memakan iya. Mau apa? Masih aya? Ya. Semoga dibalas sama Allah ya. Amin. Udah lama tak jualannya? Udah lama. lama. Asli orang sini ya, ini. perantau, Mas. Oh, perantau juga. sami istri, sama istri, belum, oh, belum nikah, oh masih pacar, mbak, boleh ngomong bentar nggak? apa? Uh, ini harganya berapa? 3.000 uh, gini, kenapa mbak mau mau nolongin orang itu? apa? ya kenapa gitu mau nolongin saya, kan kita nggak kenal? kan selalu membantu lah mas, selalu membantu. Hmm. saya kan takutnya, cct nya takut kayak sama saya. <laughs> Mbaknya udah lama juga jualan ini. Udah lama. Asli orang sini? Iya. Terima kasih Mbak. Ya. Terima kasih ya. Tapi gini. Aku cuman pengen ngetes kebaikan mbak mbaknya aja. Sih. Mm. Aku juga maaf ya, aku ngetes cuman ngetes kebaikan orang sini aja. Gitu. Aku sudah lagi ngerekam soalnya kamera aku ada sana. udah kamera aku ada sana. Cuman apa? Pengen lihat apa sih? mau ngasih orang nongongin orang yang nggak dikenal gitu kan? Oh, ya. <laughs> aku ngerekam tadi dari, dari sana. <laughs> jadi aku dikasih esnya. kayak siem mbaknya, yang baik banget juga. Uh, terus aku juga dikasih uang 5000 ribu <coughs> buat makan. mantap. jadi sekarang uangnya kita balikin dulu. nih uangnya, uh. terima kasih banyak bantuannya, terima kasih banyak mbak juga, terima kasih udah bantu. Uh, dikit. aku ada sedikit rezeki buat uh, mbaknya. brand ini bisa bantu mbaknya buat jualan lagi ya, ya buat tuh walaupun sedikit gitu kan mudah-mudahan bisa buat nambah dagangnya lagi ya ya pesan aku cuma satu tetap aja orang yang baik karena, karena baik itu apa? kira-kira es -kira ini nggak mungkin kita jadi miskin kan? bener gak? soalnya gua cuma badut seribu dan terbilang kayak gini ya malam-malam mbak Terima kasih banyak kak Terima kasih banyak Udah nolongin saya Terima kasih banyak Tetap aja jadi orang baik Mbak juga Semoga cepet nikah Jadi ini pacaran Pacaran ya? <laughs> pacaran Belum nikah tapi Masih pacaran Oke makasih kasih ya. ya Emang apa sih gak boleh? Sombong amat